Yo, what's up guys? Jumpa lagi di Armaul Channel. Pada video kali ini saya mau bikin video prank lagi di kampung saya ya. Saya mau prank bocil-bocil di sini nanti lokasinya er, ada di sana. Eee... <tuluh> <tuluh> Kalian ini ya? <tuluh> Wait. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tahu kalau channel ini upload video yang terbaru Saya kasih waktu 10 detik buat kalian tekan tombol subscribe nya 10 detik Oke terima kasih, selamat menonton, semoga terhibur Jauh, what's guys, coba lagi di Armaul Channel Pada video kali ini saya mau bikin video prank lagi. Kali ini saya mau prank bocil ya di kampung saya. Mau tahu reaksinya seperti apa dan videonya seperti apa? E, kita langsung ke TKP. Oke. Okay. Oke okay guys, jadi ini videonya cara mainnya gini ya. Di sini ada uangnya receh. Pertama receh. Terus ada 2000 ribuan. Jadi makin kesana makin sana uangnya makin banyak. Jelas kan? Yo sape so yo, darine <tuk> <kuse, kuse>. <tuk> eh, <tuk> <Tangan tuk> ini Koso yo, koso yo, siap rale curang lo rale curang ini eh tangan sih eh tangan sih sih tangan sih sih tangan tiga dua tiga dua no no no no 100. lanjut lanjut. Oke, lu, Siap? Siap. Luru. Loro P T C kau ingin cerailah ini, ayo ayo ayo, ayo <guna> mas, ayo ayo mas, ayo mas, mas, mas, mas, mas, Ah. Areng trengkelah ya. Eh cerita. aku kain, paling Siap. anu hmm. jarak Loro, terus, tadi sisi an lo terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Hello. <laughs> no, no, no, no. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh sopo lagi pak sopo lagi pak sabun bisa Eh, gue balau. Mere tak gue tahu. tak gue tahu. Mere tak gue tahu. Itu raja-raja Wah itu apa <tongan> apa <tongan> <tongan> Jadi video kali ini cukup sampai di sini ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share.